Support channel ini dengan like dan menekan tombol subscribe Selamat datang kembali di media informasi Zain. Media informasi ilmiah. Saat ini semua orang mengenal wifi, dan beberapa dari kita sangat mencarinya. Layaknya sumber energi, wifi dapat membuat seseorang yang sering beraktivitas di dunia online menjadi lebih hidup. Wi-Fi sendiri adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer. Dan yang paling penting cara membacanya adalah Wi-Fi bukan Wi-Fi menurut Dictionary Cambridge. Tapi tahukan kan kalian kalau Wi-Fi ternyata diciptakan secara tidak sengaja? Berikut faktanya. Dahulu ada seorang ilmuwan Australia bernama John O'Sullivan yang terinspirasi dengan teori Stephen Hawking tentang penguapan lubang hitam dan gelombang radio yang mengikutinya. Ilmuwan tersebut memutuskan untuk membuktikan apakah gelombang radio dari teori itu benar. Ketika melakukan penelitian, dia menemukan bahwa ada sinyal lemah dan sulit dibedakan dengan suara dasar radio yang lebih keras di seluruh alam semesta ini. Sinyal apakah tersebut? Sinyal itu diketahui telah menempuh jarak yang sangat jauh, begitu kecil, terdistorsi oleh gas dan debu ruang yang telah dilewatinya. Bentuk gelombang sinyal itu telah berubah dari lonjakan kurva yang tajam dan mudah diidentifikasi, menjadi rata. John O'Sullivan dan para peneliti di zamannya kemudian berpikir untuk menciptakan alat yang dapat mengidentifikasi dan menyaring perbedaan gelombang radio tersebut. Setelah berusaha keras, John O'Sullivan dan koleganya mampu membuat alat berdasarkan rumus matematika yang akan membantu mereka membedakan gelombang ini dengan cara menghalangi sinyal radio lain yang tidak dikenal untuk mengidentifikasi gelombang tertentu. Namun, mereka tetap tidak berhasil menemukan gelombang radio pada lubang hitam seperti tujuan awal penelitiannya. Lanjut cerita, pada tahun 1992, John O'Sullivan bekerja untuk CSIRO. Dia ditugaskan untuk mencari cara agar komputer dapat berkomunikasi tanpa kabel melalui sistem nirkabel. Ilmuwan tersebut pun ingat penelitian sebelumnya tentang lubang hitam dan alat untuk mengidentifikasi gelombang radio lubang hitam secara nirkabel. Dan perhatiannya pun kembali ke alat yang sebelumnya pernah ia ciptakan. Menggunakan rumus matematika, perangkat ini kemudian ia modifikasi dan sempurnakan. Hal inilah yang digunakan sebagai dasar menciptakan Wi-Fi dalam mencari sinyal lemah radio dan tidak jelas walaupun di lingkungan yang paling berisik. Penemuan yang tidak disengaja ini membuat CSIRO mendapatkan uang sekitar 1 miliar dolar dalam bentuk royalti. John O'Sullivan mematenkan penemuan ini pertama kali di negara asalnya Australia pada tahun 1992, kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1996. Jadi, ucapan terima kasih perlu diberikan kepada Stephen Hawking yang telah menginspirasi John O'Sullivan untuk secara tidak sengaja memberikan kita Wi-Fi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.